Hey gadis manis dengarkan lirik ini ku nyatakan segenap rasa tertekan dan sekarang ku ungkapkan, eh hey, cobalah kau diam sebentar saja dan dengarkan aku berkata aku sayang kamu, Serasa kau subahaya. Bisa. Terima kau kembali syonye karena sapu rasa itu subeku cara Sarasaku... Joy yang ingkat